Yo yeah, everyone, welcome back on Mahwat YouTube channel, still with me, Tio. Nah kali ini gue akan membahas atau mereview salah satu brand jam tangan. Hmm, kalau dilihat modelnya sih kayaknya mirip-mirip ya sama brand ternama. Gue sebutin ntar di belakang, oke? Okay. Ini adalah brand Shot. Kayak biasanya kalian yang udah suka saudaranya tuh, Spinnaker biasanya kan nanyain juga nih yang duksot Nah beberapa di antaranya emang duksot modelnya dikit ya kemarin Terus banyak uh, Beberapa yang udah out Nah sekarang ini lagi fresh from the oven Gue baru pegang dan sekarang sekaligus mau gue bahas Ini adalah duksot DX203611 ya Yang gue bahas ini adalah duksot tipe DX203611 namanya Duxot Tiburon oke okay. nah kalau dilihat nih dari modelnya gue ini mengingatkan gue pada salah satu jam eh termasuk jajaran jam mewah ya namanya Seamaster nah kalau gue udah sebut Seamaster kalian pasti udah tahu kan dari brand apa dari Omega ya emang gue nggak bilang mirip-mirip banget sih enggak karena si masternya Omega itu memang kalau yang mirip banget sama ini tetap di dialnya dia ada angkanya tapi kalau yang mirip banget nggak ada angkanya juga ada crowning di sebelah sini angka 10 jadi itulah gue bilang nggak terlalu mirip banget tapi mengingatkan dari bentuk handsnya juga sama oke okay? sekarang gue bahas dari movementnya dulu ya kalau movementnya ini Duksot ini menggunakan Japan Automatic Movement. Tepatnya kalau dilihat dari karakteristik movementnya ini dari Miyota. Karena dia nggak punya fitur hack. Tapi kalau untuk windingnya ya dia ada. Winding buat nambah power reserve dia ada tapi dia nggak punya fitur hack. Nah untuk power reserve-nya ini kurang lebih ada di estimasi 40 jam. Kalau terisi penuh power reserve-nya ya. Oh iya yeah. buat kalian setelah gini yang gue kasih tahu ini untuk sistemnya untuk sistem crownnya dia punya screw down crown ya atau sistem lock jadi jangan lupa kalau kalian habis setting jangan lupa buat dikunci ya buat dikunci lagi biar air nggak akan masuk ya lebih secure maksudnya nah untuk casenya sendiri sekarang kita bahas ke case casenya ini terbuat dari bahan stainless steel dengan uh, two way finishing ya two way finishing tuh maksudnya untuk di sini ini di brush tapi untuk yang bagian edge sebelah-sebelahnya ini finishingnya polish ya nah untuk glass materialnya sendiri dia udah terbuat dari sapphire crystal dengan anti reflective coating nah untuk backcase nya sendiri dia nggak exhibition ya dia ini screw case back dengan ada logo dukshot seperti biasa dan ada keterangan stainless steel keterangan sapphire crystal anything sekilas si dukshot ini kayaknya bakal enak ya buat jadi daily driver or daily beater ya karena size nya lumayan nih kalian suka nih dia ada di 42mm dan ketebalannya ada di 13mm untuk lock width nya sendiri yang suka gontekan ganti strap nih nih kalian nih buat kalian yang tukang gontekan ganti strap nih apalagi yang suka minjem strap tetangga nih ya ini lock width nya dia 22mm jadi gampang banget ya ngambil strap nya siapa aja nyopot strap nya siapa aja mana aja yang penting 22mm masuk oke okay? Nah untuk lug dia ada di 51 mm, lug to itu yang ini ya, panjang ini. Nah untuk water resistance-nya sendiri dia ada di 200 meter. Nah untuk rantainya ini semuanya terbuat dari stainless steel dengan brush atau hairline finishing. Untuk di clasp dia punya... Three folded with double push tapi dia nggak punya sistem uh, locknya ya dia nggak ada sistem locknya dan di sini ada logonya Duxot oke okay. dan untuk bezelnya uh. oke okay dan untuk fiturnya dia cuman ada um, windows date aja di angka 3 seperti biasa ya overall gue suka sih jam tangan ini ya bentuknya simple nggak terlalu banyak macem-macem dialnya sendiri juga clean logo deksetnya sama keterangan automatic di sini itu termasuk simple jadi bisa dibilang desainnya minimalis tapi ini gampang dibaca dan gue suka jam itu yang simpel dan gampang dibaca karena emang namanya jam ya walaupun udah fitur macam macem, -macem sebenarnya basically cuman buat lihat jam jadi apalagi yang modelnya kayak gini klasik so jadinya gue lebih prefer yang simple Modelnya kalau sekilas dilihat emang bener sih, sih si master nih entah si master yang mana ya bisa jadi yang anno bisa jadi yang eni tapi tetap aja sih namanya bukan apa ya namanya homage itu biasanya hanya mirip tapi oh ini si master banget sih oh iya buat on hands anyway tangan gua pergelangannya kan 14,4 ya nah sekarang kita coba di pergelangan dengan lingkar 14,4 seperti apa nah kira-kira seperti ini ya mungkin sebetulnya udah agak oversize ya karena luck tulaknya ini udah mepet banget di pergelangan tangan gua ya tapi yang namanya jam sport Mungkin kegedean dikit dimaafkan lah ya Tapi ini kalau gue bilang dari segi ideal Lebih ideal kalau kalian punya pergelangan tangan dengan lingkar minimal 15 cm Minimal 15 cm atau lebih idealnya mungkin kalau kalian punya pergelangan dengan lingkar 16 atau 17 Nah kalau yang 11 ini yang gue pegang ini warnanya dia hitam black dial Nah yang di sebelah ini spesifikasinya juga sama tapi dialnya ini warnanya putih or white ya namanya DX 23633 ya Jadi sebetulnya yang membedakan kode warnanya itu yang di belakang kalau 236 itu biasanya dari jenisnya Jadi kalau misalkan duck shot tiburon dia pasti 236 nah kalau 3311 itu biasanya lebih ke varian uh, warnanya So far gue suka sih ini, lebih kelihatan clean dan kelihatan mewah aja sih, karena mungkin warnanya putih kali ya. Terus model handsnya itu ada warna asin, warna birunya gitu. Coba, let's see kalau on, wrist check. Hmm, lain keren sih. Hmm. Kelihatan lebih mewah, kalau yang putih. Untuk spesifikasi semuanya sama ya, ini cuman beda warna aja. Nice job, Duksa. Nah kalau yang di sebelah sini yang terakhir ini adalah Dukshot 23622 Which is dia punya warna dark blue Gue bilang navy kayaknya gak terlalu ya tapi lebih gelap lagi ya ini lebih ke dark blue Oke okay, jadi siapa yang udah nungguin Dukshot? Nah ya, yang udah nungguin Dukshot ini ada doksot tiburan yang emang masih baru masuk banget di kita Nah kalau misalkan mau kepoin harganya or else Kalian bisa langsung cek ya Di website kita di jamtangan.com Atau mungkin bisa langsung ke via aplikasi ya Via aplikasi jamtangan.com Harganya gue rasa kalau doksot um, Masih ramah banget sih di kantong ya Oke buat kalian yang udah nunggu-nunggu Nah ini menurut gue adalah salah satu koleksi yang mungkin perlu kalian coba Atau mungkin perlu nangkring di pergelangan kalian Oke okay, buat yang langsung mau ke website Happy hunting silahkan Sebelum bener-bener out of stock ya Oke okay. Gue rasa sekian dulu review kali ini Oh ya yeah. jangan lupa subscribe channel ini Terus jangan lupa juga klik like terus share Terus sekalian jangan lupa dinyalain loncengnya. Just in case gue bahas surprise lagi buat kalian. Surprise, surprise. Oke. Okay, I think that's all untuk di video kali ini. See you on the next video. And bye.